Selamat datang kembali di channel Alan Askolani, channelnya Kelas Desa Kali ini kita akan membahas tentang contoh program prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Sebelum kita lanjut, bagi sahabat desa yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe Like dan tuliskan pertanyaan Sahabat-sahabat di kolom komentar Dan bagikan kepada Sahabat desa yang lain yang sedang Membutuhkan informasi ini Baik kita akan melanjutkan Tentang contoh program Prioritas penggunaan Dana desa tahun 2022 Dana desa tahun 2022 Untuk mencapai Tujuan SDGs desa Contoh Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui A. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai BLT desa, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan dipabel B. Peningkatan pendapatan antara lain Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah atau UMKM Pengembangan ekonomi lokal Penyediaan akses pekerjaan atau padat karya tunai desa C. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan atau mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa antara lain membangun mengembangkan pos pelayanan terpadu atau pos yandu, pos kesehatan desa atau poskesdes, pendidikan anak usia dini atau PAUD, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antar lain, membangun jalan desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai dengan kewenangan desa. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa yang kedua Yaitu pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa Atau badan usaha milik desa bersama Untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata Yang mencakup pendirian badan usaha milik desa atau BUMDESMA Penyertaan modal BUMDES, penguatan Permodalan bus Desma Pengembangan usaha BUMDES Atau BUMDESMA Yang difokuskan kepada pembentukan Dan pengembangan produk unggulan desa Atau produk unggulan Kawasan perdesaan Antara lain pengelolaan hutan desa Pengelolaan hutan adat Pengelolaan air minum Pengelolaan pariwisata desa Pengelolaan ikan Wisata Pelatihan sentra pembenihan mangrove Dan vegetasi pantai pelatihan pembenihan ikan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan dan pengelolaan sampah. E. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDESMA yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musawarah desa. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa yang ketiga Yaitu pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif Yang meniputi bidang pertanian, perkebunan, pertenakan dan atau perikanan Yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan B. Bidang jasa serta usaha industri kecil dan atau industri rumahan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 Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan Yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa Prioritas yang kedua program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa Yang pertama pendataan desa, pemetaan potensi sumber daya pembangunan desa, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang keempat, pengembangan desa wisata Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani Pencegahan stunting di desa Pengembangan desa inklusif Prioritas yang ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam Sesuai dengan kewenangan desa Yang pertama, mitigasi penanganan bencana alam Yang kedua, mitigasi dan penanganan bencana non-alam seperti desa aman COVID-19 Yang ketiga Bencana non-alam lainnya Sesuai dengan kewenangan desa Dan diputuskan Melalui musyawarah desa Terima kasih sahabat desa Jika kalian suka video ini Silahkan klik like Kemudian jika ada pertanyaan Silahkan tulis di dalam komentar Dan bagikan kepada sahabat desa yang lain Semoga sukses sahabat desa Wallahul -muhaffiq. Kila aku mit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.